Mengabaikan perintah suami Nusyuz Nusyuz istri Durhaka Lebih tinggi dari Durhaka, Duralek Lalu bagaimana dosanya Pak Ustaz? Lakukan tu Amiran Ahadan Allah Ayes Judah Allah Ahadin. Kalaulah boleh aku memerintahkan manusia sujud kepada manusia, maka pastilah aku perintahkan istri sujud kepada suami. Tapi karena tak boleh bersujud, maka jangan kalian sujud. Andai boleh, aku perintahkan suami yang bagaimana? Nah, ini jangan melayang dulu. Suami yang mengikuti aturan Allah dan Rasul ini suami yang sholat subuh jam 7.30 minta patuh ente mesti patuh sama awam, Surgamu di bawah tapak kakimu, kata siapa? suami yang membimbing istri makan pakai tempat tinggal, pendidikan perhatian, makan sudah, sudah sesuai dengan standar kemampuan kita pakai sudah, sudah pakaian hijab syar'i menutup aurat tempat tinggal sudah sesuai dengan ke janganlah sampai kita tertekan stres pendidikan sanggup dengan dia, dia, dia, dari magrib ke isya, adinda buka Quran baca, abang mau dengar hmm, sudah mantap bacaan tapi abang tak pandai mengaji hahaha Kalau tak sanggup mendidik dia, bawa dia ke masjid Hari Selasa, bawa dia ke masjid Ar-Rahman Dengar Dr. Mawardi Muhammad Saleh Besok subuh Jumat, bawa ke An-Nur Dengar pengajian Dr. Syedul Amin Penyakit-penyakit hati Subuh Ahad, bawa ke An-Nur Dr. Mustafa Umar ah, Hari ah, Sabtu jam 10 pagi, bawa ke An-Nur pengajian asmaul husna ya rahman ya rahim itu asmaul husna kali ya malik ya Kudus ya salam ya mu'min ya muhaimin apa artinya apa maknanya itu dikaji semua oleh doktor mustofa. Perhatian. Dan istri minta perhatian. Astaghfirullah. Ah, Bang, kenapa kau tak memperhatikan aku? Mau aku perhatikan ya? Ha. Lah. Nah, gitu perhatian pendidikan perhatian sudah diberikan melawan juga dia maka khusus neraka jahanam tempatnya kalau sampai dia melangkahkan kaki keluar rumah tanpa izin suami mati dia maka matinya neraka jahanam man mata muratin setiap perempuan matats mati meninggal dunia juha radin anha Suaminya dalam keadaan ridho kepadanya maka surgalah baginya. Sebaliknya kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Kau bisa masuk surga karena suamimu, kau bisa masuk neraka karena suamimu. Tapi suami yang taat, suami yang mengingatkan bapak, mengingatkan ibu tentang puasa sudah dikotok apa belum? Suami yang membangunkan ibu di tengah malam mengajak tahajud, suami yang memperhatikan aurat, kenapa tak pakai baju kurung, kenapa tak jilbab panjang. Begitu, jadi bukan asal mengambil nama suami saja. Tolong ceritakan beberapa peristiwa yang dilihat Rasulullah di neraka ketika Mi'raj Akibat dosa apa saja mereka, saya sudah bahas istirahat Mihrat dari A sampai Z. Berapa lama? 2 jam setengah Di masjid Rawdatus solihin Pakai infokus Malam itu saya azam, saya mau bahas dari A sampai Z Saya minta masjid Siapkan infokus Tinggal buka saja www.youtube.com soman Isra Mi'raj Enter, download gratis Dengarkan sama anak istri Buat nonton bareng dua jam setengah Kalah Real Madrid PS Barcelona di antara yang dilihatnya Bapak ustadz Dilihat ada perempuan Yang makan Laki-laki Membuat memakan daging busuk Daging bangkai saudaranya Siapa ini Jibril? Mereka lah yang suka menceritakan aib Saudaranya, tetangganya, kawannya, sahabatnya Kalau ibu punya kawan Suka menceritakan aib orang lain Waspadalah Besok pagi ketika ibu tak ada Dia akan ceritakan aib ibu kepada orang lain Kalau anak muda Berjumpa dengan kawan Suka ngerumpi aib orang lain ke kita Ketika kita tak ada Maka kitalah yang akan dia ceritakan orang lain Itu sudah sifat dia Maka cepat-cepatlah permisi Beli kangkungnya satu ikat Ngobrolnya sejam setengah Lalu kemudian Nabi melihat Ada orang Makan daging yang busuk Padahal ada daging yang segar Siapa ini Jibril? Inilah orang yang ada istrinya baik, cantik, solehah Tapi dia berselingkuh, bersinar Selingkuh Selingkuh Sekarang selingkuh ini sudah menjadi biasa Lagu pun judulnya selingkuh Sepia Selimut tetangga Sudah menjadi tren dan gaya Tak terhitung berapalah SMS WhatsApp yang masuk ke HP saya ini tentang perselingkuhan, perselingkuhan, perselingkuhan. Luar biasa. Ustad, iya. Suatu malam ketika lampu sedang mati, aku melihat ada cahaya terang benderang di kamar kami dan cahaya itu pas di tubuh istriku. Kira-kira apa tuh Pak Ustad? Istrimu sedang memeriksa HPmu, Mas Bro? Karena dia khawatir kau seling. Alah sebab itu perselingkuhan di luar biasa Itu di antara beberapa Kalau mau lengkapnya Bukalah Youtube Tulis somat spasi Isra' Mi'rat Dapat nanti videonya di sana Bagaimana cara keluarga saya Mengundang Ustaz untuk mengisi acara Di masjid saya saya baru bisa mengisi pengajian bulan Oktober, dari sekarang sampai September penuh, pagi, petang, siang, malam. Tadi ada Ormas ngajak rapat, Ustaz kapan kosongnya? Dari jam 11 malam sampai azan subuh. <laughs> Kalian kalau mau rapat buat undangan, saya datang. Apakah sah orang betatu sholat sah? Gimana cara kami mencari video ustaz di YouTube? Tulis di situ somat tatu. Dapat. Tadi sore ada perempuan nanya tak tahu entah dari mana ada yang menyarankan saya nanya sama ustaz tentang menca, menyambung bulu mata. Setahu saya dulu di kampung yang disambung tuh galah untuk nyuluk jambu. Seorang bulu mata disambung. Ila illallah Saya bilang itu sudah saya bahas dulu di masjid PMC. Gimana nyari videonya Pak Ustad? Tulis di YouTube somat tato. Karena di situ ada pembahasan 5 tentang perempuan Tukang buat tato, minta buatkan tato, mencabut bulu mata, alis mata, kemudian mencukur, mencabut, merapikan segala macam, menjarangkan gigi dan merubah-merubah ciptaan Allah. Ada videonya Share bagi ke kawan-kawan Orang yang sudah bertatu Maka kalau dia tobat Tak perlu dia setrika tatunya Biarkan aja Solatnya sah, uduknya sah Karena tatu tak menghalangi Tidak najis Karena tatunya gambar ular kobra <tuk> Biarkan aja Ini tidak diambilnya setrika <tuk> Membelok-belok beloklah ular tadi. <tuk> Biarkan aja tapi ada mazhab yang mengatakan tato itu najis Mazhab syafi'i Ceritanya begini Cara buat tato itu Dilobangi kulit itu Setelah berlobang Dimasukkan kahal Kahal itu celah Yang dipakai Dimasukkan kahal Ketika itu membekulah darah Itu yang disebut najis Adapun setelah bersih dia Tak perlu biarkan saja Jadi kalau ada preman masuk Jadi imam bertato Biar aja Imam di Jepang itu Tato semua Karena mantan Yakuza Yakuza itu semua bertato Dari sini saja bertato semua Yakuza Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Bukan bertato Imam Yakuza Ada video Imam Yakuza Bertato Tapi bacaannya mantap Udah lah bertatu, Tak pula mantap bacaan Karena orang tua berkata Air wudhu tak masuk Air wudhu masuk Yang tak masuk Air wudhu kutek Tak masuk, atau alat pencelup rambut yang dari plastik tak masuk. Tapi kalau dia macam gina, henna, black henna, tak apa-apa. Kuku potong pendek, karena kalau kuku panjang tak masuk, itu air kebalik. Kuku, apalagi bertelur pula, cacing. Membuat bakwan. Dia. Nah. Iy. Saya makan wawan tuh aji Pori-pori tangan tubuh padahal niat hati saya ingin sholat dan tobat Saudaraku yang sudah buat nak buat tato, kalian tobat saya, sholat diterima. Dengar videonya baik-baik. Kalau mau lengkapnya, somat tato enter. Adapun yang mau buat tato jangan. jangan, jangan kalian buat buat tattoo. Ustad dulu pernah buat tato Dulu waktu kecil ada, kami buat waktu kecil. Ingin mirip Rano Karno. Dulu kecil-kecil. Bagaimana proses terjadinya Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq? Setelah Nabi Isra Mikraj diceritakan Nabi, "Abu Bakar, aku tadi malam naik ke Sidratul Muntaha." dari Mekah ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aku lihat banyak macam-macam. Kata Abu Bakar, "Shadaqta ya Rasulullah." Engkau benar. Maka kata Nabi, "Ayyuhussiddiq, engkau adalah siddiq." Maka sahabat manggil dia Abu Bakrinis Siddiq. Al-Ghanifatul Awal Abu Bakrinis Siddiq radhiyallahu an Nama aslinya Abdul Ka'bah Abdul Hamba Ka'bah Abdul Ka'bah Hamba Ka'bah Diganti Nabi namanya menjadi Abdullah Nama ayahnya Abu Kuhafah Nama lengkapnya Abdullah bin Abi Kuhafah Umurnya lebih tua Nabi 2 tahun Maka ketika Nabi meninggal 63 Dia berumur 61 Dia jadi khalifah 2 tahun Pas meninggal macam umur Nabi 63 tahun itulah Sayyidina Abu Bakar dalam Islam menurut Quran dan hadis bagaimana kisah Masjidul Aqsa pada akhir zaman nanti di akhir zaman nanti maka orang Yahudi sudah 5 juta orang mengisi Palestina itu sejak 1946 Inggris memberi dia ke palet Yahudi Yahudi pun merebut bahkan Google sudah menghapus Palestina dari peta dunia Dibuatnya situ Israel Kadang kita benci tapi rindu juga sama Google Maka kata dia tak ada lagi Palestina Padahal PBB sudah mengakui Palestina Maka nanti sampai masanya Mereka perlahan-lahan Pertama program mereka Semua Yahudi ramai-ramai balik ke Palestina Sudah 5 juta berkumpul Tanami Palestina dengan hijau-hijau Karena kata mereka Mereka sedang menunggu Nabi terakhir Juru Selamat Mesias Mesias akan turun Kalau Palestina itu hijau Jadi Mesias itu sedang neropong dari atas ditengoknya Udah hijau belum? <SILENCIO> kalau masih kuning Ah nantilah Maka untuk supaya hijau Mereka punya program Menanam pohon Horkat namanya Horkat itu tanamannya Seperti pinus saya menengok dengan mata kepala saya sendiri. Saya sampai ke Rafah, mau masuk ke dalam tak bisa tegak kami di tepi Rafah. Rafah satu kota dibagi dua, sebelah diambil Israel, sebelah diambil Mesir. Rafah di tengah. Hijau, itu mereka hijau. Dan betul kata Nabi, nanti batu pun akan berbicara kepada orang Islam. Ya, hamba Allah, hai hamba Allah. Ada Yahudi ini di belakangku, ada orang Yahudi. Faktur bunuh dia satu pohon yang pohon Yahudi yang tetap membela Yahudi. Apa dia sahaja rotul Pohon warkat subhanallah. Apa yang dikatakan Nabi terwujud sampai sekarang mereka tanam warkat di Roma. Banyak ketik di Google al-warkat alit lam lain rokok dan enter nampak nanti pohon warkat. HP saya tak bisa ngetik Arab, berarti belum masuk Islam. Buka Play Store, tulis di situ Arabic Smart Keyboard, enter, dapat masukkan. Rubah, ketik Arab, mudah cari hadis, bisa cari ayat, bisa cari program Quran nah, itu untuk memudahkan. Tengok pohon korpa. Dan nanti puncaknya akan perang lama Islam dengan orang Yahudi Mereka meyakini itu Kata mereka yang menang mereka Nanti kalau kami menang Dunia ini akan kami kuasai Dan non-Yahudi akan menjadi koin. Koin adalah keledai tunggalan Kata kita yang menang kita Kami yang akan menang Kami akan menguasai dunia Kata mereka mereka yang susah ini adalah Orang kita yang memihak mereka Inilah ahokas <laughs> Bolehkah Salat taubat dilaksanakan Tiap waktu Setiap waktu Salat sunat taubat <tuh> Bismillahirrahmanirrahim May yuklilillahu falakir وَيَلَمُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعَمَهُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Buya Hamka menutup Qur'annya Salat sunat dua rakaan Letak anaknya irfan Buya, salat apa tadi? Salat taubat Memangnya dosa Buya apa? Sejak makmu meninggal Hatiku selalu terkenal dengan almarhumah Buya Hamka salat sunat taubat karena hanya hatinya lebih banyak mengingat almarhumah bininya daripada Allah Subhanahu SWT. Tengok halusnya Tauhid biar Orang sekarang mengenang bini orang. Jadi jangan anggap, Kenapa yang salah sunat taubat? Taubat kan habis mabuk. Bukan saudaraku. Setiap kita dibanyak dosa, silap salah. Bangun malam, Salat sunat taubat. Usalli sunatat taubat. Raka'atayni. Lillah, ya ayatnya bebas. Maksud bebas tu pilih lah. Ya Allahu lillamin bebas. Bolehkah? Boleh Boleh. Babla-bla. Huyam ke orang alim. Masya-Allah. Apabila imam baca ayat seperti kumur-kumur. Tak jelas makhrajul huruf panjang pendek. Sehingga ada rasa gelisah dalam hati. Bagaimana sebaiknya Pak Ustaz? Apakah mengulang sholat sendiri Atau mohon ampun saja kepada Allah Musyawarahlah, Buatlah fit and proper Masjid di air dingin Lebih bagus masjid kita ini Daripada masjid di air dingin Itu mengangkat imam Hafiz Quran 30 juz Masyarakat di sekeliling biasa saja Masjid dekat rumah saya Itu imamnya dibuat mahasiswa Uin. Bacaannya bagus Dua orang Ganti-gantian mereka, ketua masjidnya siapa? Abdul Somad Elsie. <SILENCIO> Bapak-bapak sholat dekat rumah saya, mereka jadi imam. Kenapa tak ustadz yang maju? Saya kalau habis ceramah, suara saya hilang. Bismillah, <SILENCIO> jangan kita juga maju. Tapi kalau saya datang cepat, mereka segan maju. Jadi, gimana caranya saya pura-pura lambat? <SILENCIO> Setelah nampak saya mereka udah maju Baru saya datang Karena kalau saya datang Mereka segar Dan saya bilang Saya kalau datang suara saya ini tak keluar Tapi kalau saya keluar saya Imam Jangan sampai orang berbisik Bapak itu sudah tahu sejelas suara tak keluar kok so mantap Nah siswa saya suruh maju Masih suara fakultas dakwah Mantap mantap suara Bismillahirrahmanirrahim Disangkanya saya tak ada di belakang Ah dah saya di belakang Nah, inilah Jadi kadang kita ni tak tahu Kita diri kita ini. Itulah perlunya lam Celaka orang Yang tak tahu siapa jati dirinya Saya ni ceramah Kadang pengajian satu jam setengah Tanya jawabnya Satu jam setengah Tiga jam, suara habis Suara untuk ceramah Sama suara baca ayat lain yang paham itu imam. Oleh sebab itu, ada orang yang mungkin lebih muda dari kita. Bacaannya lebih bagus, suaranya lebih lapang. Silakan dia maju ke depan. Pak Ustadz, biasanya setiap akhir bulan, para suami suami hadir di rumah. Allah ini gajian. Apakah uang gaji itu harus sepenuhnya diserahkan ke istri? ada namanya nafkah. Nafkah itu wajib. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian, wajib. Tidak ada kewajiban suami menyerahkan semua hartanya, gajinya kepada istri. Jadi dia kasih nafkah, habis itu terserah dia lah. Cuman sekarang kan istri ini khawatir. Nanti kalau abang itu terlalu banyak banyak bercabang pikirannya Pak Ustaz. Jadi sayalah yang memegang itu musyawarah lah amruhum syura bainhum Bang tadi ada ketemu uang abang ni ha uang apa ni bang uang sial gitu Kenapa sial udah kusembunyikan kau dapat juga ini ustaznya pengalaman pribadi nampaknya dia itu wa amruhum musyawarahlah dia tapi bahwa kewajiban semua itu kan tak ada jika saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya Kan itu bunyi sirot ta'alik Nafkah Makan pakai tempat tinggal pendidikan perhatian Itu hak ibu Kalau ibu tidak diberinya selama 3 bulan berturut-turut, Maka ibu pergi ke pengadilan agama Maka jatuhlah talak satu kepadanya dengan membayar iwat 10 ribu rupiah Coba putar video itu balik Itulah gunanya direkam waktu nikah kemarin Namanya sirat ta'alik Buka di google Sirat ta'alik Enter dapat. Posting ke nombor bapa sekarang Dah ingat sirat ta'alik Kata dia Aku ingat lah Mana yang diutamakan Pak Ustaz Isteri apa ibu Orang yang bertanya begini Berarti ada masalah antara isteri dengan ibu Karena Seorang istri yang baik akan berkata Bang aku adalah milikmu Tapi engkau adalah milik ibu Seorang istri yang baik sebelum nikah akan berkata kepada istrinya I want to marry you Aku akan menikah denganmu. Kata dia welcome Tapi sudikah engkau akan menjadi a second woman Aku bukan perempuan bekas Saya kan maksudnya yang kedua Sudikah engkau menjadi perempuan yang kedua Memangnya yang pertama siapa? Amakden Saya bangga dengan perempuan yang bertatu hukum istiwal Rotot kebaju, Tapi tatunya I love Amakden Untuk apa orang pakai baju koko kepeci, Tapi takut sama bini Sembilan bulan, sepuluh hari bang, kau menumpang di perutnya Meregang nyawa dia melahirkan engkau bang Titik puluh keringat, sehingga kau jadi orang sekarang menyekolahkan engkau Maka kau lebih lama, dua-terima tahun barulah kau kenal dengan aku Kata istri soleha Maka ibumu dulu Karena ummuka, ummuka, ummuka Jadi kalau perempuan tu baik Tak akan dicemburukannya Suaminya dengan emang abang ma, Abang aja terus Oh itu ciri-ciri tak baik Oleh sebab itu Fit and proper test Perempuan itu dinikah-nikah empat Lima liha Karena kaya Wali Karena raden keturunan Saripah Tengku Wali jamaliha Karena cantik Minta ampun Cantik istri yang Bukan cuma cantik Jadi cuanti wapi tenang Tapi pandanglah Karena agamanya Fosfar bisa Pandang agamanya dia ada Kau akan selamat Saudara-saudara anak-anak muda yang belum menikah Maka kalian carilah yang ada empat empatnya Kalau tak dapat Pandang yang terakhir Karena agamanya Man akan bila aibin bila akhir. Siapa mencari kawan tak bercacat, sumur hidup tak akan berkawan. Mohon penjelasan Pak Ustadz, agar suami-suami sekarang tak SSTI. Suami takut istri ganti Ustadz tolong doakan tetangga saya yang selalu iri dan dengki kepada kami, dan tetangga lainnya supaya bisa terjadi. Kembali silaturahim antara kami semua bertetangga. Yang namanya orang benci dengki itu dari sejak zaman dulu sekarang tetap ada. Mati pun dia lagi akan lahir yang baru. Waktu saya dapat berita lulus ke Mesir. Apa kata orang yang tak senang? Somat lulus ke Mesir. Mana mungkin lulus? Waktu saya pelatihan di Jakarta dua bulan. Apa kata yang tak senang? Paling-paling somat tak jadi berangkat malu balik kampung. Ketika saya sudah berangkat apa kata orang tak senang. Alah berangkat lebih salah, paling-paling tak tamat nanti tengok aja kalau tamat. Setelah saya tamat pulang apa kata yang tak senang? Mana ijazahnya? Setelah saya tunjukkan ijazah rupanya tadi dia tak bisa baca. <S strike> Setelah sekarang saya ceramah apa kata yang tak senang? Memang semua waktu sudah tamat mesir tapi macam-macam wahabi nampak. Ridon nas gayatun latudra. Keinginan orang adalah sesuatu yang tak mungkin kita capai Jangan pernah ingin mencari ridho manusia Carilah ridho Allah SWT Ada Adapun kawan, tetangga, sahabat Yang selalu menyindir-nyindir kita Maka sebelum tidur malam Ambil uduh Solat sunat witirkah Solat sunat hajatkah Selesai sholat berdoalah Ya Allah kawanku yang selalu menyindir-nyindir ini Beri dia hidayah Panjangkan umurnya Sehatkan badannya Masukkan diri dalam surgamu Ya Allah Ustaz pernah ustaz doakan begitu ya Bayangkan wajahnya sebutkan nama Berat memang berat Awal-awal rapat mulut kita mendoakan Maafkan diri ya Allah Kan sakitnya sakitnya Tapi lama-kelamaan cobalah balik dari sini nanti coba langsung. Kirimkan rekamannya ke saya. Begitu caranya. Maka Allah akan memberikan kelapangan hati. Bagaimana menanggapi tetangga yang iri hati puasa? Banyak yang iri nih. Orang tidak akan berhasil sampai dia menemukan tiga. Yang pertama Kawan yang iri Yang kedua, musuh yang benci Yang ketiga, keadaan lingkungan Zaman, waktu yang tak menyenangkan Kalau ada orang yang iri Ada kawan yang benci Ada yang tak menyenangkan Berarti kita masih hidup Berarti kita masih hidup Kalau semuanya sudah tak ada lagi Berarti kita sudah mati Karena dunia ini adalah tempatnya hak dan batu tapi kita tetap menasehati watawal sawbil akwatawal syubisop dan jangan lupa berdoa Bagaimana ketika meninggal dalam keadaan tak bersapa dengan tetangga? Layakin luli muslimin tidak halal bagi seorang muslim an jurah akauu mendiamkan saudaranya faufathala silayalin lebih dari tiga hari tiga malam. Saya sudah dua hari setengah pak ustad, segera kirim sms ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min sya'ban malam nisfu sya'ban 25 malam lagi sekarang malam 11 rajab 21 rajab nanti malam 14 hari 14 sya'ban malam 15 malam nisfu sya'ban hadisnya sahih kata syekh albani ittala Allahu ala jami'i khalqihi Allah mengampunkan semua makhluknya malam nisfu sya'ban illa kecuali dua pertama musyrik Kedua, musyahid